Oke, okay, halo bro bro semua. Wah, <laughs> kali ini kita akan jalan-jalan asyik ke situ Cipit, tinggal meeting tadi di Tunagila. <laughs> Oke okay lah berangkat. semua kita Oke. udah sampai udah nyampe di situ Cipit situ Cipit hmm. jam lima lebih empat belas daerah ngemih. daerah Arab Selatan Bojong Kenyot Coblok tuh ya Bojong goblok Bojong Kenyot Coblok <laughs> <Bojong Kenyot. laughs> <guluk>. Cipit mah pokoknya apa Penglesiran nih nahan ngaran Penglesiran Kablat itu Desa Tanjung Sari oh. Desa Tanjung Sari <suk> Banana Bayangkara kip hmm di pulau Nabeangkara iya, itu ada yang tadi nama kita ngadon nis tadi nama itu ngecam tadi ngecam ngecam yang terjadi ini lah udah cerita narek ngecam terjadi tapi bapak bapak tadi kan mau tindak eh, adek tapi saya gak mau orang ini ngali. hah? ayo itu hajig ngeplog tuh, Haji. nge tuh wak saya si bisa channel danau tunuk itu tuh danau tuh, itu eh situ nama ketang eh situ ketang Situ orang mana ajig? Mana koreknya? Tah. Mu kieu danau eh si danau ajig. Tuh situ. Tuh itu tuh. Lamun lamun maneka dia itu teh nu eta anjing-anjing. Aya nu ieu, aya nu Naik naik, naik, naik perahu. Bebek, bebek, bebek. Nyaditnya. Pokokna mah kan ditnya mau bebek. Pokokna mah. Di imah ke geus jadi, jadi gede bebekna. Gede pisan. eh halo bro-bro semua jadi enggak sih lah ke blognya sakit tuh udah aku menghadapi deg magri magri coba itu, yeah. itu jauh ke banglat ide ke Arab Arab gak lepas deh gitu kenyut bujung kenyot bujung kenyot enggak <laughs> sih lah enak mah enggak sih enak mah